Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, ya, selang, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua uh, Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, kita berdoa dulu ya Dupa mungkin siapa? Loh Fani bisa memimpin dua teman-temannya, silakan Baiklah, untuk memulai perkuliahan pada siang ini Mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih. Uh, hari ini saya akan melanjutkan berkat petik jaringan ya, jaringan kerjasama ya. Uh, Ya, salah satu kunci utama, adik-adik sudah saya sampaikan mungkin di awal, bahwa kunci utama keberhasilan dari penyelenggaraan tour operator ini adalah kerjasama. Ya. Jadi saya sedikit ini bentuk kerjasama, tapi ini bukan travel ya. Uh, salah satu kerjasama yang uh, kita lakukan dengan beberapa pihak, ya khususnya stakeholders ya. Stakeholder dengan, uh, sebentar saya buka Oh. Terus Saya coba, eh, kalau bisa share, saya coba masukkan di MMP dulu. Mungkin ini sudah saya share di MMP, jaringan Ter operator, ya, dipakai PLBDR, tapi di sini saya nggak bisa share script, nggak tahu ini kenapa karena saya connect di situ. Mungkin ada bisa disampaikan sendiri di EMPC-nya, uh, di situ ada, oke, okay, di situ ada namanya kerjasama dengan. Uh, Depindo ya Depindo kita kerjasama dengan Depindo juga ini salah satu tapi ini bukan travel ya artinya uh, ini sebagai salah satu contoh saja uh, bahwa kita ini anggap saja ini anggap saja yang sisi kiri itu unit ini kita yang unit itu adalah kita artinya kita sebagai tour operator kemudian sisi kanan kita ini adalah misalnya adalah Hotel atau mungkin ya seperti Debindo ini uh, adalah penyenggung EO-nya uh, M.A. Travel Fair ya, yang di Surabaya. Jadi uh, kita anggap aja kita ini UNED ini, kemudian sisi kanan pada Debindo itu adalah event organizer-nya. Ya. Memang Debindo itu adalah event organizer yang menangani uh, apa namanya, nah, mencapai travel fair, ya seperti itu. Jadi kita sebagai perusahaan, baik itu CV atau PT, kita harus bekerja sama. Ya Bentuknya adalah nota kesepakatan bersama seperti ini. Nota kesepakatan bersama ini adalah, tujuannya adalah untuk eh, sebagai landasan kita untuk menjalankan bisnisnya. Jadi di sini ada beberapa konten atau isi, ya. Di situ ada jelas-jelas mencanangkan nota kesepakatan antara kita misalnya PT. CV apa kita travel apa kemudian dengan PT tertentu atau tata atau mungkin hotel misalnya hotel Aston Jember misalnya seperti itu di masing-masing itu memiliki nomor ya, ya harus dilihat di bentukan dari bentukan dari eh, klausuli atau perjanjian di MOU itu seperti ini ada nomor, nomor yang pertama itu adalah nomor dari kita ya kita harus memiliki namanya kita harus punya CV tentunya kita harus punya kop ya, kop surat kemudian ada nomor surat ya kita harus secara administrasi dari awal kita sudah mendirikan CV terkait dengan tur tentunya eh, harus ada eh, nomor surat dan sebagainya ya, seperti itu kemudian yang kedua itu adalah nomor dari debindu ya nomor yang kedua adalah nomor David debindu ya masing-masing jadi memang legal artinya mereka sudah memiliki eh, apa masing-masing punya surat kop surat dan sebagai nomor suratnya jadi seperti itu kemudian yang poin berikutnya adalah tentang ya ini bentuknya apa kerjasamanya misalnya kita atau operator kerjasama dengan pintu eh, ini adalah terkait dengan nanti eh, kita memiliki klien ya misalnya klien terkait dengan perusahaan ingin mengadakan pameran atau ingin mengadakan sebuah event di jadi dengan Depindo menggandeng Depindo kita bisa menjadi sebuah perantara di situ. Ya seperti itu. Jadi tentang apa di sini? Dia ya, harus di, dipertegas di situ. Harus dipertegas. Ya, seperti itu. Jadi kita ini eh, apa namanya? Harus memberikan memberikan memberikan gambaran terkait dengan kerjasama yang akan kita lakukan ya seperti itu jadi apakah dalam bentuk uh, apa kerjasama tripartit atau kerjasama kita hanya uh, kita sebagai travel dengan sebagai uh, apa namanya dengan pihak ketiga seperti ini dengan event organizer jadi seperti itu oh sebentar ya apa kasih Benihin ada? Buk -buk -buk. Iya, iya. Uh, jadi seperti ini bentuknya kalau perjanjian seperti itu jadi ada uh, tentangnya seperti apa harus diperjelas kalau ini penguatan fungsi di bidang mais nice, karena kita memang punya nice jadi uh, penguatannya di, oleh penguatannya oleh debindo sebagai pihak ketiga yang memang memberikan sebuah Uh, apa ya namanya penguat artinya sebagai tenaga ahli di situ jadi mereka kita bisa kita undang berbagai dosen tamu seperti ini uh, kemudian memberikan uh, sharing ilmunya ke kita seperti itu jadi penguatan ya. demikian juga nanti misalnya uh, kita bisa bekerja sama dengan hotel di situ kita akan bawa tamu di situ nanti akan pengurangan di dalam klausulnya nanti akan mungkin dicantumkan pengurangan-pengurangan terkait dengan harga harga uh, misalnya untuk perpeknya berapa di situ, Jadi mungkin kalau kita sudah kerjasama tentunya harganya bukan harga publish, tetapi harga corporate. Ya, itu tentunya harus di, diperhatikan. Jadi, ada tentangnya harus di kemudian di sini ada klausul tentang tanggal, ya, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Kemudian, yang nomor satu dan nomor dua ini adalah nama yang in charge di situ. Mungkin kita, kita mungkin sebagai nama. Uh, nama ketua pimpinan perusahaan ya kita misalnya nama kita di sini ya kemudian jabatannya seperti apa ditulis kemudian di sini ada nah, pihak misalnya dari ini adalah Muhammad Gus Her Herderman ini adalah sebatu direkturnya di Depindo seperti itu jadi uh, harus di, diperjelas siapa karena memang di belakang nanti ada tanda tangan dan ada bermaterai ya seperti itu kemudian ada klausul klausul yang sudah mulai kita uh, apa namanya kita tulis di sini ya. karena pihak pertama kita dan pihak kedua adalah mereka di pintu itu sendirian ya. jadi kita e, sebagai traveler nanti ada e, apa, maksud dan tujuannya ya seperti itu jadi seperti ini masuk dalam maksud dan tujuan ada pasal dan e, ini mungkin adik-adik bisa e, menyesuaikan ya karena memang ini adalah kesepakatan karena emang e, Pertama kita di Prodi tentunya adalah pengembangan tridharma perguruan tinggi. Jadi ini adalah garis besarnya. Jadi mungkin adik-adik di travel, mungkin adik-adik nanti penguatannya adalah pengembangan misalnya pasar. Nah, karena ini kita bergerak di mereka di Bindu dan bergerak di bahaya, mungkin penguatan segmen pasar maiz misalnya seperti itu karena kita bekerja, bergerak di usaha perjalanan yang memang uh, mengandalkan kegiatan insentif ya pada saat mungkin insentif itu adalah kegiatan di mana perusahaan uh, apa ya mengagendakan karyawannya untuk melakukan kegiatan wisata dan mengen, uh, apa ya ber, bergerak karena memang mereka yang menganggap itu sebagai sebuah bonus ya bonus untuk uh, kinerja mereka selama beberapa waktu dan mereka anggap aja mereka ya wis, uh, silahkan rekreasi atau berwisata ya kita menggunakan jasa kita sebagai travel ya. seperti itu penguatan di program kegiatan My Incentive uh, misalnya seperti ini dan kemudian pihak kedua apa seperti itu. yang kedua mungkin bisa potensi yang seperti uh, terkait dengan insentif tadi dengan uh, MICE-nya jadi ada memang tu, maksud tujuan yang bareng yang bersamaan nah, antara kita dengan mereka kemudian ruang, objek dan ruang lingkupnya Uh, seperti ini ya uh, bisa dipetani mungkin di masing-masing di nantinya apa sih bentuk kerjasama yang mungkin akan berlaku ya seperti ini jadi bidang apa yang mungkin uh, misalnya kita travel bidang insentif seperti misalnya uh, penyediaan uh, kita memang membutuhkan penyediaan sarana untuk uh, Pameran seperti itu jadi pihak debindo harus mampu menyediakan itu atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya memang sangat diperlukan dan karena ini sangat-sangat terkait dengan kita dengan debindo seperti itu jadi apapun kita di petani sendiri sesuai dengan kebutuhan kita jadi ini masuk dalam ruang lingkup ya, ya seperti itu kemudian di pihak-pihak ini pelaksanaannya tentunya harus disesuaikan ya kalau pihak pertama misalnya seperti ini kesepakatan ada beberapa kesepakatan di situ yang mungkin ada tanggung kemenangan dan tanggung jawabnya di masing-masing bidang ya mungkin di depindo siapa yang bertanggung jawab kemudian yang di kita di travel mungkin siapa yang ditunjuk menjadi manajernya atau siapa ya, seperti itu atau ke langsung ke pimpinan ya karena biasanya kalau kita travel itu adalah sifatnya adalah uh, usaha sifatnya pribadi seperti itu, jadi sebenarnya ini hanya dua lembar, tetapi ada di Indonesia nanti suatu saat, nanti kalau membuat sebuah travel bisa nanti mungkin sampai tiga lembar, sesuai dengan kebutuhan kesepakatan yang, yang diinginkan dengan kedua belah pihaknya, karena memang kita berkerja di travel tentunya kita tujuannya adalah meminimalisir ya, meminimalisir nah, tingkat pengeluaran, ya kita, kalau kita bisa sama dengan hotel tentunya minimalisir bagaimana sih Hotel itu agar mengurangi biaya, mengurangi biaya yang terkait dengan penginapan, baik itu penginapan maupun makan dan sebagainya itu bisa dikurangi berapa persen nanti mungkin disebutkan di sini di klausul ini mungkin dari pihak depindo misalnya sebagai ini contohnya bisa memberikan pengurangan sekitar 30 persen dari harga normal atau harga publish-nya seperti itu itu di di sini bisa dicantumkan ya. Jadi, disanjungkan ya. Ini mungkin uh, di sini masih belum terlalu detail, ya. Terlalu detail karena ini cepatnya adalah memberikan sebuah gambaran, tapi ini sudah menjadi sebuah dasar, ya, kerjasama bahwa kita sudah uh, dapat terikat satu dengan yang lain. Ya, apabila ada kegiatan, misalnya ada perkuliahan terkait dengan MAIS, kita bisa mendatangkan uh, para ahli dari Debindo untuk memberikan uh, perkuliahan di, di, di, di sini. Misalnya seperti itu, di bagian dasarnya, kan? Dasarnya sudah ada dasarnya adalah SKN eh, kesepakatan ini nah, seperti itu. Kemudian jangka waktu, jangka waktu ini adalah jangka waktu berlakunya kegiatan MOU ini. Jadi biasanya mereka itu atau kita sendiri akan melihat review kembali MOU itu. Apakah MOU kita ini eh, memang benar-benar dilaksanakan dengan baik? Artinya misalnya Apakah hotel itu, apakah kita sering membawa tamu ke hotel yang, yang memang kita ajak ber, apa, berkesepakatan bersama ini Atau beri OMOU ini Jadi mereka juga akan melihat uh, antusiasme dari travel yang bersangkutan Kalau mereka itu jarang membawa tamu, kita evaluasi lagi Ternyata meskipun dengan uh, MOU ini ternyata mereka masih uh, belum belum apa ya Antusias membawa tamu, nah, mungkin ya kita review kembali, kita tinjau lagi ya, kita tinjau ulang uh, MAU itu apakah memang masih di, bisa diteruskan atau tidak, gitu kan jangka waktunya ini tergantung dari kesepakatan bersama, apakah satu tahun atau mungkin tiga tahun atau mungkin lima tahun, ya tergantung dari kesepakatan bersama, ya itu seperti itu. Nah, jadi di sini tidak mencantumkan cara, uh, ini sudah uh, kesepakatan bersama ini berlaku selama lima tahun, jadi Uh, ini sudah berlaku selama lima tahun nanti lima tahun lagi kita tinjau lagi apakah memang uh, memang benar-benar realisasikan ya kegiatan MOU ini atau tidak gitu kalau tidak ya bisa kita cut artinya mungkin kita kita stoplah seperti itu semua tergantung dari uh, pelaksana kegiatan selam dari berdasarkan dari MOU tersebut ya jadi sini ada tanganan ya pihak pertama kita, dari travel kita, kemudian pihak kedua dari debu ini ya. Kalau ini uh, berarti dari, kalau yang stempel atau uh, materai ini, materai yang uh, berstempel ini di sisi kanan berarti untuk kita ya. Tapi kalau uh, materai dan berstempel yang dari sini misalnya dari uh, ini di sisi kiri berarti uh, untuk mereka. Jadi Uh, perbedaannya seperti itu, jadi yang sisi kanan, yang materai dan uh, pihak kedua ini berarti untuk kita, tapi kalau pihak pertama yang bermateri, jadi kita membuat dua dua berkas ya, dua berkas yang masing-masing ditangani bersama seperti itu, jadi uh, ini manfaatnya sangat bagus, banyak sekali, semakin banyak kita menjeleng kerja kerjasama dengan dengan pihak-pihak stakeholder kita, tentunya kita akan mendapatkan uh, apa ya Kemudahan-kemudahan ya, kemudahan baik itu kemudahan uh, pengurangan harga, harga perpex misalnya, kemudian atau mungkin pengurangan uh, mungkin ada bonus-bonus yang lain. Jadi uh, inilah manfaat kerjasama. Ya, tapi memang harus tidak hanya kerjasama bukan dalam konteks lisan, tapi kerjasama dalam bentuk mm, dalam bentuk peningkatan uh, pelaksanaan kegiatan ya kita membawa tamu ke hotel, hotelnya sudah bekerja sama, tentunya mereka tentunya harganya akan berbeda dengan harga paket seperti itu, atau mungkin harga travel yang lain, ya kan masing-masing masing-masing um, travel tentunya bekerja sama dengan hotel itu, nah, tentunya kita mempunyai klausul-klausul khusus, nah, mungkin uh, kita bisa mendapatkan harga yang lebih uh, bervariatif lagi, yang artinya memang kita ini punya landasan ya seperti itu, jadi Uh, saya juga akan tunjukkan satu lagi MOU dengan uh, tapi ini bukan beberapa ya ini bukan dari uh, instansi ya tapi dengan dinas yang lain saya ya coba ini surat pengantar. Jadi kita harus uh, membuat surat pengantar dulu ya sebelum kita me menyodorkan MOU ini klausul ini kita harus membuat surat pengantar ke mereka. Ya Kita harus buat dulu suratnya, suratnya seperti ini. Mungkin saya contohkan. Seperti ini, ini saya buat dulu. Uh, saya tidak bisa share ini. Tidak ya, apa-apa, siapa? Eh, parah. Tidak tahu ini, nggak bisa share file ya. Oke, saya share dulu di MMP. Oke okay, sudah. Ya, sudah saya share di MMP jadi bentuknya adalah yang sudah, nanti mungkin ada di bisa lihat jadi kita harus punya kop ya kita sebelum uh, mendirikan CV atau perusahaan terkait dengan kalau kita harus punya kop. Uh, kop surat logonya kita apa ya kita harus perhatikan itu kemudian kita uh, di sini namanya nama uh, perusahaannya apa kemudian di bawahnya adalah alamat Ya alamat dan nomor telepon yang serta alamat alamat email dan uh, websitenya nya seperti apa ini dicantumkan di bawahnya kemudian tentunya harus memiliki nomor, nomor, nomor surat nomor surat tidak usah terlalu rumit ya artinya memang mencerminkan per tahun kita sudah harus berpikir uh, simpel simpel saja tetapi sudah mencerminkan ini Nah, nomor bulan kemudian kode dan tahun seperti itu jadi itu hanya yang sifat sifat saja jadi harus membuat surat dulu surat pengantar ditujukan ke misalnya perihal permohonan kerjasama ya, seperti itu ke pihak yang dituju entah itu hotel yang ada di kota ya di kota itu siapa kita pilih ya kita pilih kira-kira eh, dari beberapa hotel yang ada di situ kita bisa sama dengan misalnya E, tiga hotel yang ada di situ baik itu bintang, ya, per bintang, ya artinya berbintang berbintang berapa, karena memang kita kerjasama itu juga tergantung dengan segmen pasar kita, kalau segmen pasar kita, misalnya anak-anak sekolah ya anak-anak sekolah, tentunya kita nggak butuh ya hotel-hotel berbintang -hotel 5 seperti itu, jadi kita mungkin kerjasama dengan hotel-hotel yang berbintang e, tiga ya seperti itu ya, artinya disesuaikan dengan segmen pasarnya jadi, mungkin di situ ada beberapa hotel di Kuta, bintang 3, Ya, kita sasaran entah itu tiga atau lima hotel yang ada di situ. Kita kirimi surat seperti ini, ya. Jadi, permohonan kerjasama, sama, eh, kerja aja. Permohonan kerjasama sama di situ nanti ditujukan kepada yang terhormat siapa. Kemudian, di eh, kemudian isi dari gambaran singkat saja, sebenarnya terkait dengan. Eh, rencana kita untuk bekerja sama seperti apa. Jadi eh, tujuan kita adalah memberi, mengawali komunikasi dengan surat resmi. Jadi di situ tentunya kita harus ada nomor kontak personnya, Ya kontak personnya yang memang eh, yang in charge di situ. Artinya kita yang mengerti atau paham benar terkait dengan apa yang harus kita kerjasamakan. Jadi minimal itu bagi komunikasi, jadi untuk untuk mengawali seperti itu. Nanti kalau memang oke, okay, misalnya kita akan kerjasama, baik nanti kita susunlah seperti draft yang pertama tadi, kita susun dulu draftnya, kerjasamanya, baru nanti setelah selesai, baru kita kirimkan. Kalau memang ada revisi dari pihak ketiga tadi, pihak uh, hotel, misalnya, ya kita harus revisi, karena memang masing-masing hotel punya kebijakan. Nah, kita harus menyesuaikan juga, ya menyesuaikan kebijakan dari, masing-masing hotel itu sendiri ya. jadi memang eh, hal seperti harus dilakukan ya, kemampuan kita harus dalam surat menyurat itu harus eh, kita kembangkan karena memang eh, travel itu akan berkembang kalau administrasinya bagus ya, administrasi itu dalam konteks adalah eh, surat menyurat kemudian eh, apa namanya penyimpanan file dan sebagainya ini adalah kunci sukses salah satu dasar dari kunci sukses Bagaimana kita mengembangkan bisnis, karena tanpa itu kita hanya ber, ber, ber, apa ya ber, berlandaskan lisan saja tentunya kita tidak akan memiliki landasan yang kuat, ya apabila ada terjadi misalnya ke tidak apa ya mungkin akan menimbulkan sampai-sampai mengarah kepada kasus hukum dan sebagainya kita akan kalah karena tidak ada landasan hukumnya, jadi Semakin banyak kita memiliki klausul yang tadi saya sampaikan di awal bahwa klausul-klausul itu semakin banyak tentunya akan memperkuat posisi kita, bergening powernya kita akan semakin kuat seperti itu. Jika misalnya eh, hotel itu ada yang mengingkari perjanjian kerjasama itu, ya kita bisa menuntut mereka. Ya misalnya eh, kita menuntut, apa namanya mereka harusnya menyediakan kamar, eh, apa namanya, Deluxe misalnya seperti itu, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mampu menyediakan kamar itu dan hanya uh, bisa uh, menawarkan kamar yang standar, dengan itu sudah kita kerjasama bahwa tamu-tamu kita nantinya yang datang uh, yang membuat, membeli paket ke kita ini nanti akan tidur di hotel ini dan akan mendapatkan kamar uh, deluxe seperti itu misalnya, tapi kenyataannya tidak ya, kita bisa menuntut mereka, karena kita sudah punya klausul kerjasama di dalam klausul itu menyatakan bahwa tamu tamu itu misalnya bahwa dapat uh, nantinya tinggal di di hotel dengan kamar deluxe misalnya dengan kriteria seperti itu jadi semakin kita mendetailkan kerjasama semakin bagus berarti bukan uh, apa ya seperti apa ya hanya gambaran umum saja tapi tidak detail nanti namanya uh, MOA ya artinya lebih detail lagi Berarti jabaran dari MOU itu sendiri jadi, harus ada dijabarkan kembali, ya. Dijabarkan kembali nanti cara teknis seperti apa? Kalau MOU memang gambaran umum, tetapi lebih detail lagi nanti di MOA. Nanti e, bentuknya adalah memang e, teknis, ya. Cara teknis seperti apa, misalnya situ nanti ada nanti e, sewa kamar seperti itu dengan menu seperti ini, ya. Cara detail nanti dibahas lagi menu kamar, kamar, kamar seperti apa, kemudian menunya seperti apa yang dibutuhkan, karena itu nanti akan kita jual dalam paket ya karena itu kita masuk ke dalam paket karena di paket itu kan pasti akan dicantumkan nanti eh, tinggal di hotel bintang tiga kamar deluxe misalnya twin bed misalnya kamar deluxe twin bed eh, cepat itu ya. dengan menu makanan seperti ini kalau emang ada pengingkaran bukan kita yang salah disalahkan tapi kita bisa menutup balik ke eh, hotel yang bersangkutan karena kita sudah punya landasan MOU Jadi. Jadi berbeda lagi kalau kita memang tidak ada landasan MOU tentunya kita tidak ada kekuatan di situ. ya. ya. Di sisi lain MOU ini manfaatnya adalah kita peak season. Ketika peak season itu kita bisa mendapatkan kamar. Biasanya kalau peak season, misalnya hotel itu, peak season itu biasanya kamar itu banyak yang terjual. Tapi pada dasarnya ada beberapa kamar yang memang untuk disave, ya, disimpan oleh mereka. Jadi mereka tidak menjual semua kamar itu artinya bukan full book semua tapi ada sesuatu yang mungkin disisihkan, disiapkan mungkin untuk beberapa kamar ya untuk me, apa ya mungkin untuk menalangi kita misalnya karena kita sudah sering membawa tamu kemudian kerjasama dengan baik seperti gitu. jadi ada prioritas <tuh> ada prioritas ya pernah saya uh, di mana di TMI di Jakarta itu uh, kalau namanya karena memang posisinya adalah big season jadi kita Kesulitan ya, mendapatkan hotel yang di, di, berada di situ ya pada waktu itu. Jadi, kita bisa melobi ke ya, travel, kemudian travel menanyakan ke manajernya yang ada di situ. Kemudian, dari manajer sudah menyampaikan bahwa full book, nanti kita bisa langsung karena kita punya landasan mauyu kita langsung bisa menghubungi ke general manajernya, general manager nanti akan memberikan sebuah uh, solusi yaitu uh, ketersediaan kamar karena memang ada beberapa kamar yang mungkin di-save ya jadi tidak penuh sepenuhnya full book ya karena memang sudah ada kerjasama dengan pihak uh, ya, hotel itu yang bersangkutan dan kita sering memahat tamu di situ ya ini adalah bagian dari uh, contoh ya surat ya, memang mengawali dengan surat bukan mengawet cara lisan ini kita harus datang langsung misalnya ke hotel A yang berbintang tiga tadi kita datang langsung nanti setelah oke okay, secara tanya-tanya kemudian ada respon yang positif baru nanti kita lanjutin dengan suratnya seperti ini permohonan untuk kerjasama setelah permohonan oke okay, baru nanti kita ajukan uh, draft ya MOU ya MOU dan sekaligus mungkin bisa diajukankan draft untuk MOA MOA nya untuk secara detail teknisnya seperti apa ya terkait dengan kerjasama MOU itu tadi ya. Oke, okay, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mohon maaf, tidak bisa share ya, karena emang nggak tahu ini kenapa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan. Oke, okay, silakan siapa? Halo, siapa? Halo, siapa? Siapa enggak nggak terdengar suaranya? Halo. Iya, oh, iya dengar. Oke, silakan cara. Uh, begini, kan biasanya kalau uh, ada study tour-study tour itu biasanya satu kamar itu bisa isi empat sampai lima orang gitu ya Pak ya Iya. itu pembagiannya bagaimana ya Pak ya kalau seperti itu mm -hmm. jadi satu kamar isinya adalah empat sampai lima orang ya artinya idealnya adalah untuk dua orang gitu ya siapa ya ya mm -hmm. jadi gini eh uh, bisa namanya itu meminimalisir budget ya kalau kita menggunakan tambahan kasur tambahan apa spring bed ya namanya itu kita itu bisa menambah cuma 100.000 ribu seperti biasanya gitu artinya uh, satu kamar misalnya kamarnya itu 300.000 300.000 ribu kemudian uh, isinya dua orang ya mungkin dua orang mungkin double ya double bed ya bisa kita uh, tambahkan uh, satu spring bed laki isinya mungkin untuk untuk double ya jadi untuk satu kamar isinya empat orang jadi mungkin satu kamar itu bisa empat ribu seperti itu karena kita hanya menambah menambah bednya saja seperti itu itu hanya ke, itu hanya untuk meminimalisir biaya biaya saja karena biasanya di awal mereka itu dengan misalnya dia sekolah ya Di sekolah biasanya hitung hitung budget kita ini gak cocok, gak cocok kalau memang e, apa namanya kita nanti anak-anak di hotel misalnya bintang 3 dan harga sekian gitu anak-anak kurang mampu, terlalu berat untuk misalnya urunan lagi dari travel in biasanya kita memberikan sebuah saran, saran masukan e, bikin kalau kita ini kan sifatnya travel itu konsultan ya sebenarnya konsultan perjalanan gitu ya jadi kita ini bisa memberikan solusi, jangan oh, jangan memasakan diri, oh tidak bisa pak ini harus seperti ini jangan. Tapi kita ini seperti konsultan uh, bisa memberikan sebuah pemahaman kepada mereka, memberikan solusi, pak misalnya uh, kita ini uh, bisa mengalokasikan dengan misalnya dengan 400 ribu tadi, tapi dengan konsekuensi bahwa nanti ada E, tambahan bed di dalam satu kamar jadi satu kamar isinya empat orang seperti itu jadi memang kesepakatan di awal kalau tidak ya kalau tidak kok tidak ada kesepakatan di awal misalnya sudah terlanjur bayar untuk misalnya e, itu 400.000 e, 300 itu masing-masing misalnya ada di awal tidak ada kesepakatan untuk tambahan bed seperti itu tapi sudah terlanjur bayar untuk dua kamar misalnya nanti akan ada protes biasanya seperti itu bukan kesalahan dari si pembeli paket, tetapi yang mengelola paket karena itu mereka eh, kasarnya berlaku curang gitu. Sudah seharusnya mereka itu dibuat untuk dua kamar, ternyata di satu kamaran gitu. Nah, mereka sudah banyak banyak hal di situ, tapi biasanya kesepakatan di awal untuk menyingkapi eh, apa namanya biaya biaya memang kan biasanya anak-anak kan urunan ya maunya mau ke mau rekre, mau rekreasi kan mereka urunan karena emang hitung-hitungannya adalah kurang saya oh, ini akomodasinya kok mahal Biasanya mereka ini, oh, ini terlalu berat Pak misalnya oke enggak usah terlalu banyak urunannya sekian tapi nanti kita mengurangi di akomodasi kan kita tidak bisa mengurangi makanan kan siapa misalnya makanan tiga kali kita kurangi menjadi sekali saja menjadi makan pagi sampai makan malam toh ya kasihan kayak bisa mengurangi ya gitu tapi kita bisa mengurangi di diakomodasinya akomodasinya enggak apa-apa jubel-jubelan lah gitu kasarannya tapi mereka e, merasa oh yang penting kalau bahasa jawabnya teko nih kono gitu lagi kita teko di sana nanti bisa rekreasi nggak apa-apa jubel-jubelan gitu jadi itu memper yang kan nggak mungkin kita kita harus namanya konsultan perjalanan kita harus juga pinter-pinter gitu loh mengemasnya jangan sampai uh, mereka juga kecewa, jangan sampai dengan misalnya dengan empat kamar ini mereka ada yang komplain dan sebagainya. kita jadi harus beritahu dulu uh, kondisi kamar seperti apa, uh, petnya seperti apa dan sebagainya. jadi tentunya jangan sampai uh, waduh sudah uh, apa menimbulkan komplain ya satu kamar empat orang itu luar biasa. Uh, jadi seperti itu. jadi ada kesepakatan di awal. tanpa kesepakatan di awal ya tentunya mereka akan komplain ya. Karena kalau mereka komplain sudah ada kesepakatan di awal, mereka komplain kenapa keempat kamar ini bayarin sekian, harganya sekian kan sudah jelas, sudah jelas kita mempunyai kekuatan di situ. Ya, kalau menurut saya gitu siapa? Biasanya seperti itu ya? Iya. Terima kasih. Oke, siapa? Uh, Aina, silakan Aina. Beberapa minggu lalu dijelaskan bahwa ketika kita akan terjun ke usaha perjalanan, kita tidak dilajukan untuk membuat izin usaha terlebih dahulu, mm -hmm. tapi pertanyaan saya apakah bisa jika di satu sisi kita tidak mempunyai surat izin usaha namun di sisi lain, kita ingin mengajukan surat uh, kerjasama dengan suatu instansi, apakah uh, instansi tersebut tidak ada syarat-syarat khusus, apalagi soal izin mm -hmm. Dan... biasanya gini uh, yang saya temui banyak di lapangan memang kebanyakan sih E, masih belum mengurus izin. Memang idealnya, jika saya bilang itu idealnya adalah e, usaha berjalan, kita harus mengurus izin seperti itu. Jadi, untuk sebagai memperkuat diri kita sendiri secara legal formal seperti itu, ya. Tapi itu kebanyakan, ya. Saya melihat di lapangan itu kebanyakan memang masih belum mengurus izin, tapi e, tidak ada masalah buat kita karena memang kita sebagai travel yang baru, ya pelaku baru. Uh, itu biasanya kita banyak-banyak uh, ke lapangan, banyak ke lapangan untuk mencari pihak-pihak yang bisa kita kerjasamakan. Karena kita buat paket dengan segmen tertentu, kita buat paket, tentunya kita harus ke lapangan mendapatkan uh, stakeholder yang kita inginkan, ya seperti itu. Jadi misalnya anak-anak itu -anak, kita nggak usah berhubungan misalnya dengan hotel bintang 5 dan sebagainya, ya, cukuplah dengan hotel bintang 3, seperti itu. Itu bagian dari uh, mencari jaringan sesuai dengan segmen pasarnya, seperti itu. Kemudian. Uh, restoran ya kita nggak perlu restoran yang mahal-mahal ya, Tapi anak-anak itu restorannya yang mungkin ya sederhana Tapi makamanya banyak nih saya seperti itu Kita mencari di situ kita lakukan Jadi bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan Memang kadang-kadang harus tergantung dari pihak ketiganya Kalau memang pihak ketiganya itu uh, Menginginkan kita yang sudah mempunyai izin usaha tentunya Kita nggak bisa Tetapi mereka pada dasarnya prinsipnya adalah Mereka sudah paham kalau mereka sudah uh, menjalin kerjasama dengan kita sebagai travel, tentunya mereka akan uh, berpikiran bahwa mereka akan banyak didatangi oleh tamu, karena kita sebagai travel di situ ya kan itu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang mungkin di, disisikan terlebih dahulu. Ya, tapi kita ini uh, lebih mengarah kepada keberlanjutan usaha dulu. Ya, sama dengan pihak ketiga tadi kan hotel itu tidak mungkin. Uh, apa namanya hanya mengandalkan tamu reguler saja, tamu umum saja tetapi lebih banyak juga mengandalkan tamu dari rombongan ya rombongan ya apalagi kalau bukan traveling yang membawa ya seperti itu jadi travel yang membawa ini uh, tujuannya adalah ya untuk keberlanjutan usahanya di hotel itu angkutan jadi kadang-kadang uh, tidak tidak me apa ya bukan tidak memprioritaskan tapi menyingkirkan terlebih dahulu ya Uh, si travel kok belum ada izin usahanya ya, tapi tapi kok travelnya mah bergerak terus ya artinya membuat tamu terus ya, kenapa tidak gitu? Jadi mereka ada sama, atau mungkin ini travelnya baru ya gitu misalnya. Jadi kita ini menjalin komunitas, sambil nanti berjalan kita juga harus mengurus izin usahanya Jadi menurut saya uh, apa ya, oke okay, penting uh, tentang izin usaha itu penting, tetapi bagaimana kita ini uh, keberlanjutan usaha kita. Jadi jangan sampai kita sudah mengurus izin usaha, kemudian di sisi lain kita ini kedabalan untuk me, apa ya melanjutkan uh, usaha kita sendiri gitu Sudah mungkin sudah izin usaha sudah keluar, kita malah usaha kita malah tutup. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita sebaliknya kita usaha dulu sampai beberapa lama kemudian nanti kita sambil mengurus izin usahanya sambil meningkatkan jaringan kerjasama. Saya pikir kerjasama sama bisnis to bisnis itu menjadi sesuatu yang yang memang harus ya, karena memang uh, landasannya adalah ya saling menguntungkan. Kalau kita membawa tamu uh, ke, ke hotel, hotelnya akan untung, gitulah. Demikian juga kita mendapatkan membawa tamu ke hotel yang murah, katanya uh, harganya yang lebih miring lagi. Tentunya kita juga mendapatkan banyak keuntungan. Jadi itu prosesnya. Kalau tetap prosesnya adalah kita tetap kerjasama dengan mereka, kita kirimi surat semuanya sesuai dengan target market kita baru mereka ada respon apakah mereka mau bekerja sama dengan kita atau tidak? Ya. insya allah tidak akan ya mungkin sampai tidak detail yang menanyakan tentang izin usahanya seperti itu insya allah tidak sampai seperti itu cuma mungkin uh, apa namanya profil ya profil perusahaan kita seperti apa ya profilnya itu kita harus buat dulu profilnya uh, profil itu isinya yang tentang seputar kepengurusan kemudian uh, maksud dan tujuan kemudian uh, target market kita siapa, kemudian bagaimana paket-paket kita, itu namanya profil, profil usaha kita. Ya mungkin di profil itu mereka akan tahu ya, kita ambil mengirimkan surat tadi, surat pengantar tadi, juga kita kirimkan profilnya, sambil mereka pelajari foto-fotonya ya, kita kirimkan juga foto di satu profil itu kan isinya ada juga foto-foto lampiran foto-foto kita, kita, foto usaha kita, kegiatan kita seperti apa. Jadi mereka itu bisa memberikan suatu pemahaman, oh ternyata tapi memang di situ belum ada surat keterangan usahanya. Ya mungkin itu menjadi pertimbangan yang lain. Artinya mereka, oh ternyata travel ini sudah beberapa kali membawa tamu ke misalnya ke Bali misalnya. Oh, ternyata mereka kebanyakan seperti ini mereka. Jadi kita ini uh, punya daya tawar gitu. Sih. Bukan bukan kosongan kita hanya hanya apa ya membawa surat, kemudian tidak ada uh, apa ya profil usahanya. Memang tadi saya lupa profil usahanya harus di usaha kita harus dilahirkan. Karena di sebenarnya kalau lengkap usaha kita lengkap itu lebih baik lagi, tentunya lebih baik, lebih apa ya, lebih enak lagi. Tapi ya itu sudah mengurusi si jenazah itu juga perlu uang lagi ya. Acara bukan gratisan kita mengirim kita mengirim apa namanya mengurus itu enggak bukan apa ya, tidak berbayar, tidak berbayar. Jadi ya disiapkan saja gitu sih. Kita ini mengurus eh, es kemun itu aja, bayarnya. Uh, dua juta setengah gitu ya sekitar paling habisnya kalau nggak salah sekitar tiga juta-jutaan lah untuk pengurusan izin usaha travel kalau nggak salah itu uh, kayak kurang tahu lah sekarang ya kalau nggak salah seperti itu jadi emang butuh-butuh biaya bukan butuh karena bukan kalau gratisan tuh mungkin enak ya karena itu ada biaya-biaya harus dikeluarkan seperti itu kalau misalnya seperti itu uh, Aina Baik, Bapak terima kasih hmm, jangan sampai Siapa lagi? Afrisal, silakan. Iya, Pak. Izin hmm. bertanya terkait MOU tadi. Hmm. Kan ada bagian person in charge atau orang yang bertanggung jawab. Yeah. Nah, itu di satu perusahaan yang bekerja sama itu kan harus ada minimal, eh, harus ada satu persen in charge. Hmm. Nah, kalau misal sistem perusahaan travelnya atau perusahaan akomodasinya itu semacam joint venture gitu, Pak, hmm. itu... Apakah kan kalau joint venture kan pemiliknya banyak gitu hmm, hmm, hmm. Itu jadi. yang jadi person in charge-nya siapa apakah semua pemilik namanya masuk Iya gitu? e, biasanya kan kalau e, ada satu yang ditunjuk aja artinya gini E, misalnya ada membuat cabang, ya. Gitu. Tentunya cabang itu kan punya pimpinan di situ ya. Kalau kita tetap, misalnya ada cabang apa, kan pasti ada manajernya seperti itu kalau misalnya. Jadi manajernya itu ya tetap kita e, ajak kerjasama, mungkin. Tapi biasanya kalau kalau perusahaan besar, misalnya kita langsung kerjasama dengan perusahaannya. Jadi ke bawahnya itu kan gampang ya. Artinya gini, e, pucuknya yang kita ambil kan gitu. Pucuknya yang kita ambil apa ya misalnya contohnya ya nah, tapi kalau hotel jaringan misalnya di Jember ya tentunya di Aston Aston Jember ya mungkin ya jaringan internasional, internasional seperti itu tapi ya karena kita sifatnya membawa tamu di di hanya mungkin ya tujuan destinasi kita di Jember ya tentunya kita kerjasama dengan hanya mungkin uh, hotel Aston manajernya GM-nya yang ada di uh, Hotel Aston di Jember saja atau mungkin kita membawa tamu ke berbagai kota ya. Nah di situ di kota-kota itu ada namanya hotel Aston maksudnya ya kita kerjasama bisa dengan uh, pimpinannya di situ jadi bisa lebih tinggi lagi levelnya ya, seperti itu jadi kalau memang menurut saya ya tergantung situasinya sih nah, frisal ya kalau bisa kita menghandle uh, kerjasama dengan level tertinggi ya kenapa tidak gitu loh ya itu kan kalau level tertinggi kan uh, keputusan berarti pucuk itu artinya pada di pucuk utama atau pimpinan tersebut kemudian nanti breakdown-nya ke bawah ke cabang-cabangnya seperti itu. Ya, teman-teman lebih kuat lagi kita gitu daripada kita nanti bisa sama dengan cabang-cabangnya seperti itu. Jadi kalau bisa memang seperti itu. Jadi memang tapi memang sulit kita kerjasama dengan seorang pucuk yaitu pucuk pimpinan ya, misalnya perusahaan misalnya perusahaan besar yang memiliki cabang-cabang tentunya -cabang agak sulit. Ya, tapi emang ya e, kalau kita punya link di situ kenapa tidak gitu loh. Jadi Biasanya akan lebih mempermudah gitu, loh. Jadi ya, kita nanti kerjasama dengan misalnya eh, GM di hotel ini, misalnya, sedangkan di sana eh, GM di hotel ini adalah bagian dari jaringan, misalnya, jaringan hotel internasional. Jadi, kalau bisa memang yang eh, mungkin ya kita kerjasama dengan pengelola jaringan hotel internasional, mungkin yang ada di Indonesia, misalnya, Houston di Indonesia, misalnya seperti itu. kita langsung gitu, loh. Bisa masuk ke situ, luar biasa. Tentunya pasti berbeda, ya tentunya pasti berbeda daripada nanti eh, apa namanya kerjasama dengan masing-masing cabang -masing ya seperti itu kalau bisa tapi memang ya itu kembali lagi kesulitan kadang-kadang mencari jaringan ya karena memang ya kadang-kadang kita ini kan ya lemah itu makanya nih, kemampuan kembali lagi ke kemampuan komunikasi kita kalau kemampuan komunikasi kita bagus insya allah jaringan kita akan semakin semakin banyak ya itu yang penting komunikasi Ilmu pariwisata itu kan ilmu ilmu komunikasi. Bagaimana kita meyakinkan orang, berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita ini memperlakukan orang, mendengarkan orang, itu kan ilmu ilmu komunikasi dan itu pariwisata itu sangat erat dengan uh, orang. Jadi kita nggak bukan menangani paket-paket ya barang-barang maksudnya uh, paket jasa paket, tapi kita langsung berhubungan dengan orang. Ya. Semakin banyak kita berbuat baik dengan orang, si akan jaringannya semakin meningkat ya. Kita nggak akan pernah tahu ya si A bisa membuat jaringan bisa oh ternyata si A ini kita misalnya berhubungan berkomunikasi dengan si A nanti ternyata si A itu punya jaringan misalnya di eh, mana di hotel yang skala internasional lagi ya kita bisa sambungkan kalau kita berhubungan baik dengan si A bisa minta bantuan minta tolong seperti itu minta tolong. Uh, misalnya uh, untuk apa kita gitu. jadi tolong-tolong uh, disambungkan dengan pengelola atau pemilik uh, hal jaringan internasional yang ada di Indonesia si A si, si B ini saya pasti akan dibantu kalau kita baik dengan si A ini, gitu. jadi kita tidak memandang uh, orang itu uh, apa ya uh, apa sebelah mata tapi kita memandang itu orang itu tetap kita hargai dengan berbagai macam profesi gitu. karena memang tentunya mereka akan memberikan manfaat feedback ke kita seperti itu. Jadi e, mencari jaringan appraisal itu apa ya? tidak mudah ya. Tidak mudah tapi kita ini e, terlebih yang jaringan levelnya top-top seperti tadi saya sampaikan. Top-top yang mungkin di pucuk pimpinannya. Karena kalau kita, kita pegang pucuk pimpinannya, insya Allah kan e, kita akan banyak mendapatkan manfaat di situ. Yang makan baik kita baiki semuanya lah artinya memang eh uh, terpikir mana misalnya, contohnya saya di pasuruan ternyata saya mendapatkan eh uh, saya membagi orang itu ternyata di Pasuruan saya mendapatkan uh, apa namanya jaringan baru jaringan baru yaitu pemiliknya apa namanya di Dira itu jadi Dira di Jember itu pemilik uh, saya tidak kenal gitu langsung jadi, karena saya pun membaiki orang yang ada di pasuruan ternyata orang Pasuruan teman dekatnya orang, pemilih dira yang ada di Jember saya dapatkan kontak person-nya bisa berkomunikasi dengan beliaunya, seperti itu. itu contoh ya kemarin pada saat saya di Pasuruan jadi itu bagian dari upaya menjabat, mencari jaringan jaringan itu kita manfaatkan Berarti kita kerjasama. misalnya apa nanti kita butuh apa bisa nanti menghubungi seperti itu jadi siapapun ya kita tidak melihat latar belakang atau apapun tapi kita melihat manfaatnya saja ya kita membaiki orang tentunya pasti ada manfaat atau barokah di dalamnya jadi seperti itu orang travel orang pramu wisata kemampuan mereka adalah kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan berkomunikasi itu harus dikembangkan oleh Adik untuk menggambil carinya ya tidak hanya kita sebagai nanti ujung-ujungnya nanti keluar nanti ujung-ujungnya hanya untuk bergerak di pariwisata enggak tapi nanti mungkin bekerja di sektor yang lain Ya kalau kita komunikasi bagus banyak yang suka gitu. Kalau menurut saya seperti itu bisa. Jadi dipegang dulu semuanya ya. Jadi kalau bisa dipegang dulu semuanya yang top top dulu nah, kalau bisa gitu loh. Kalau bisa yang top top dulu baru nanti uh, ke bawahnya itu mudah gitu loh Ke bawahnya itu mudah. Misalnya kita megangnya tadi saya sampaikan hotel pimpinan. Jaringan hotel di Indonesia kita pegang itu sudah siapa ini orangnya. nanti kita bertemu. Oh, saya mau tamu di misalnya di mana? Di, di de, apa? Di Surabaya. Oh saya ingin bawa tamu di Malang. jaringan hotel di situ di dua daerah itu mudah lagi. Kan nggak mungkin uh, manajer di situ menolak uh, atau memberikan harga yang please misalnya gitu. Harganya pasti berbeda lagi. Mungkin adik-adik, uh, saya punya jaringan di Biji Pako Resort, misalnya di Probolinggo. ya saya tinggal aja, tinggal komunikasi, tinggal WA pemiliknya. Saya nanti mungkin anak-anak mau ke sana, tolong dikasih harga yang lebih murah lagi, bisa. Jadi kita punya jaringan, jaringan internal seperti itu. Itu pengembangan, nanti kita cekol dulu, kasarannya kita cekol dulu yang tertinggi dulu, baru nanti kita bisa break down ke bawahnya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya begitu, itu pengalaman saya sih. Ngeliatnya saya, kita gitu, berbicara. Terima kasih, Pak Pandu. Oke, yeah, sama-sama. Silakan, siapa lagi yang masih ingin bertanya? Silakan, Pak Pak Izin bertanya, apakah ada yang menjadi dasar atau landasan lain untuk dapat menguatkan pihak usaha perjalanan selain MOU? Enggak, yeah. uh, semua dasar hukum itu adalah MOU. Ya, yeah, artinya... Uh, kerjasama dalam entah itu seperti kita ini uh, pendidikan ya kita pendidikan bekerjasama dengan pihak ketiga stakeholder uh, dalam bidang event organizer semua landasannya adalah MOU siapapun karena yang memang nanti apabila uh, ada ke kasus-kasus terkait dengan kerjasama ini tentunya yang dilihat adalah mou nya dulu bukan bentuk kerjasama yang yang lain jadi tidak ada masalah teknisnya nanti dipastikan di MO, MOA-nya ya, secara teknisnya, detailnya itu situ. tapi landasan awalnya adalah MOU. jadi tidak ada landasan, terlebih landasannya adalah pembagian lisan. Pak kerja kerjasama lu ya, kerjasama dalam bentuk uh, pengurangan ada Padahal realisasinya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Uh, ya kita nggak bisa menuntut, kita nggak punya punya landasan secara hukum. sedangkan yang diakui secara hukum adalah MOU, karena di situ ada materai ya materai ada stempelnya ada tanda tangan pihak-pihak eh, yang bersangkutan di situ. Itu dasar hukumnya. Nah, kalau tidak di dadar, di bawah tadi di pojoknya, di pojoknya itu Adik-adik bisa melihat di pojok itu um, pojok kiri eh, itu adalah paraf pojok kiri. Di masing-masing halaman itu di pojok kiri ada paraf. Itu paraf dari masing-masing pihak. Ya. Kalau ini diperlukan karena ini kita di pihak ke apa namanya? pihaknya kita ya tentunya paraf dari mereka seperti itu ya seperti itu. jadi ada paraf di situ untuk memberikan suatu penegasan bahwa uh, ini benar gitu ini benar selain uh, tanda tangan materai dan stempel perusahaan yang bersangkutan jadi itu benar bisa diakui secara hukum gitu jadi tidak ada lagi kalau menurut saya uh, tidak ada lagi landasan selain MOU itu apabila nanti ada misalnya kerjasama, jadi bukan kerjasama sifatnya hanya tertulis, biasa tapi ini udah kerjasama yang sudah terikat dengan hukum, Ada ada eh, eh, materainya, gitu loh jadi seperti itu Novani eh, ya baik, terima kasih Pak Pandu sama, mungkin siapa lagi Silakan. jadi apapun ya, kalau memang ada nanti usaha, entah itu usahanya dalam bentuk travel atau apapun guys harus ada mo ya, untuk dasar hukumnya ya dasar hukumnya mungkin ada di jualan online tentunya harus ada izin usaha online untuk online misalnya. itu kan usahanya di, diakui ke desa seperti itu tapi itu juga nanti kerjasama ya dengan misalnya eh, apa distributor dan sebagainya tentu ada ada kerjasama distributor atau menyuplai barang-barang ke kita kita jual secara online Kemudian kita punya izin usaha dari kelurahan atau desa, kemudian nanti eh, maju ke dinas pelayanan perizinan dan pengurusan (PPPP) seperti itu. Itu prosesnya. Jadi kalau ada online itu salah satu bagian di luar dari travel ya, di luar dari travel tetap ada MOU ya. Kita supply barang. Silakan dia. Uh, Bapak mau izin bertanya mm -hmm. apakah kalau membuat izin perusahaan itu juga bisa mengurangi plagiarisme atau gimana, Pak? plagiarisme hmm, dalam artian namanya atau gimana ya iya namanya nama perusahaan maksudnya ya gitu ya, ya. ya. ya jadi, jadi gini eh uh, biasanya kalau para plagiat itu ada slogan ya maksudnya slogan sih apa namanya itu gambarnya itu ya apa uh, kayak misalnya ini kan gambar apa gitu Uh, misalnya gambar uh, perusahaan apa gitu ya kita copy paste gitu, seperti itu itu itu bagian dari plagiarisme ya seperti itu jadi atau mungkin kita membuat sendiri ya kita membuat sendiri kemudian uh, berkembang kemudian gambar kita logo kita itu didiri oleh orang lain diambil oleh orang lain tapi di sisi lain kita belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita hatinya gitu ya tentunya ya kita kalah jadi kita kalah seperti itu. Jadi kita ini uh, kalau sudah oke okay dengan uh, logo kita, logo di kita dengan nama kita, kita branding kan, kita branding kita legalkan seperti itu didaftarkan. Ya, tapi itu proses ya, nggak bisa langsung kalau kita buat langsung kita, kita kita kita apa namanya kita legalikan gitu loh. Tapi itu memang otomatis ya berbayar seperti itu. Jadi mendaftar usaha itu otomatis ya uh, di situ saya pikir belum ada sampai detail ke pelagiat, artinya mengecek ke pelagiatmu Jadi hanya sifatnya tanda daftar usaha pariwisata (TDDUP) karena di situ hanya mencantumkan TDDUP itu per kota/kabupaten. Jadi kota/kabupaten yang mengeluarkan kan dinas pelayanan perizinan dari kota atau kabupaten yang bersangkutan. Jadi mereka, kita mengurus dari kantor kelurahan, kemudian sudah keluar, baru nanti kantor dari kantor kelurahan, kita nanti um, ke Dinas Pelayanan Perizinan, baru diurus di situ ya. Nah, nanti dari Dinas Pelayanan Perizinan, maka di-drop ya, misalnya UKL-UPL tadi, ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pariwisata, nanti semuanya direkomendasi dari tiga Dinas itu, nanti masuk ke, lagi ke dalam Dinas Pelayanan Perizinan, baru diproses lagi, apakah memang bisa, atau boleh izinnya dikeluarkan baru nanti yang mengeluarkan adalah dinas pelahan rencana sepertinya uh, ya tidak ada nama maksudnya meskipun namanya sama mungkin tidak sampai ke situ tapi sepertinya saya belum pernah mendengar ada lagi nama seperti itu tapi kalau memang sudah ada sudah oke okay dengan namanya slow, uh, apa namanya nama perusahaan kemudian gambarnya apa itu uh, gambarnya itu bisa diajukan ke Eh, kekayaan klien tapi itu bayar ya. Kita nggak bisa hanya gratisan ya karena bayar ya. Itu mahal ya kayaknya. Jadi seperti itu. Tapi selama ini enggak kalau misalnya enggak enggak Enggak, enggak, enggak, enggak pernah dengar insyaallah. Saya belum pernah dengar ada kasus plagiat nama ya. Plagiat nama seperti itu. Artinya emang ya masing-masing levelnya mungkin masih masih sederhana. Ya kalau levelnya mungkin perusahaan besar seperti mungkin Uh, logonya Pertamina kita klik plagiat seperti itu ya ya kita akan ya kena tuntutnya karena mereka sudah punya hak cipta di situ ya di situ. nah ya mungkin ya kita buat sendiri gitu loh. yang kebanyakan orang itu kan membuat sendiri simpel-simpel saja sehingga mereka tidak tidak tidak apa ya tidak sama gitulah jadi gitu. meskipun juga nama nama perusahaan kita kalau misalnya saya seperti itu pengetahuan saya ya. pengetahuan saya seperti itu iya yeah. Terima kasih hmm, Pak. Sama-sama, Silakan kalau ada yang lain. Ayo, kalau ada pertanyaan. Saya ya, Pak mau bertanya. Silakan Wada. Misalnya dalam pimpinan perusahaan yang kita ajak kerjasama itu terjadi pergantian, hmm. gitu. Terus kemudian pimpinan baru itu menilai kalau pimpinan kita itu nggak sehat, jadi hmm. lebih baik kayak dicabut, gitu apakah bisa disiapkan padahal itu tadi masih berjalan hmm, mencabut sebuah MOU itu tentunya harus ada dasarnya ya, dasarnya bukan suka tidak suka ya artinya uh, suka tidak suka oh, pimpinan lama kok gini gitu, gitu tidak suka kita gitu. tapi uh, kita bisa mengevaluasi evaluasi MOU artinya Uh, kita pimpinan baru memperkenalkan ya, memperkenalkan misalnya ada kebijakan yang di dalam klausul itu tidak sesuai dengan ke, keinginan kita ya, uh, apa kebijakan kita misalnya. Uh, kita bisa memperkenalkan diri ke pihak ketiga itu. Ya. Kita perkenalkan diri bahwa kita ini adalah pimpinan baru di perusahaan ini. Uh, dari situ kita bisa masuk uh, apa melakukan peninjauan MOU. Jadi kita tidak bisa langsung memutus pihak ya, ya, karena memang ada aturan hukumnya. Kita bisa melakukan peninjauan MOU, apakah nanti misalnya perlu ada revisi, ya revisinya di mana? Apakah bisa hanya sekedar revisi di MOA-nya misalnya, di teknisnya, itu bisa kita lakukan. Jadi tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak ya, merubah sesu, klausul itu juga ada kesepakatan kedua belah pihak. Yang penting pengenalan, jadi bukan kita merubah sendiri, nanti kita keliru nanti kita keliru tentu harus ada secara dalam dasar hukum bahwa ini sudah dasar hukumnya nanti ada perubahan tentu perubahan itu dibicarakan. ya ya kan eh, memang kalau kita di, di bidang travel ya silaturahmi itu nomor satu kita harus kompor ke mana-mana mana ke pihak ketiga yang memang sudah diajak kerjasama kita harus intensif di situ ya kalau komunikasi kita baik dengan mereka eh, intensif dengan mereka tentunya apa yang kita E, bicarakan, kita konsultasikan mereka kan pasti akan menangkapi dengan baik Ya, tapi kalau sudah kita jarang berkomunikasi dengan mereka ya otomatis ya e, apa ya, ada ada tirai ya, ada cap ya disitu ya, baik kita komunikasi udah gak nyaman, gak enak gitu ya otomatis ya akan ada peninjauan MOU atau mungkin e, pembatalan atau mungkin pemutusan MOU, itu bisa jadi ya, se, sebatas itu mungkin bisa dirubah klausulnya kita langsung ngomong aja ke mereka, pimpinan baru ingin merubah sebuah klausul di sini karena memang dianggap kurang kurang bagus, tapi dengan komunikasi kita bagus ya otomatis mereka akan dengan senang hati ya menerima tapi kalau sudah di awal mereka sudah punya kesan yang buruk misalnya ya saya pikir nanti akan kesulitan, jadi seperti itu tapi tergantung kita sebagai pimpinan baru misalnya pimpinan lama itu cara berkomunikasinya atau mungkin kurang baik ya dengan pihak ketiga, tapi kita mengawali lagi dengan posisi bahwa kita pimpinan baru dengan e, maksud tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan kerjasama, ya tentunya akan berbeda. Tentunya akan berbeda. Nah, itu kembali lagi ke komunikasi. Saya tekankan kepada diri semua Orang yang paling sukses adalah bukan orang yang pintar Menurut saya, orang yang, pintar, yang sukses itu adalah Orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik Berkomunikasi itu orang yang mau mendengarkan Orang yang mau memberikan solusi Memberikan sebuah uh, apa namanya gambaran-gambaran Yang baik-baik sajalah lah ya, Seperti itu Artinya ya orang yang enjoy-enjoy uh, Bukan orang yang uh, pintar Tapi kasarannya mereka itu cara berkomunikasinya buruk ya. itu saya pikir tidak akan menjadi orang yang sukses orang sukses menurut saya bukan orang yang pintar tapi pintarnya pintar dalam artian ip-nya tinggi dan sebagainya enggak tapi memang orang yang orang memiliki kemampuan berkomunikasi baik banyak yang sukses yang di perusahaan travel itu memang pendidikannya yang mungkin ya mungkin level SM, sma atau mungkin ya ya segini jenisnya itu seperti itu tapi mereka itu punya kemampuan ya kemampuan berkomunikasi yang baik baik itu kemampuan berbahasa asing atau kemampuan memang e, cara berkomunikasi yang baik itu yang paling e, banyak yang saya temui di lapangan ya baik itu yang bergerak di bidang pramawisata atau mungkin yang di e, travel atau biru atau mungkin agen jadi mereka sukses karena memang mereka itu pinter di situ pinter ngomong ya. bukan ngomong ngapusi ya tapi ngomong memang e, memberikan apa ya kalau menjual paket itu kan ya bukan drabus ya apa ya, bahasa Jawanya nya tapi uh, meyakinkan, ya kemampuan untuk meyakinkan orang itu yang menurut saya harus ditingkatkan oleh adik, ya kemudian lagi tidak hanya ke pariwisata, tetapi ada di, entah itu jualan produk entah itu nanti, uh, apa di bidang yang lain di pariwisata. saya pikir itu sama yang saya pikir itu sama jadi itu uh, apa ya Bagaimana orang, yang meyakinkan orang meyakinkan orang? Itulah, meyakinkan orang. Ya, ada ini sudah pahamlah kasarannya memang sudah sudah dewasa, sudah berusaha meninggalkan bangku uh, bangku sekolah, sudah meras sudah masuk ke dalam bangku perkuliahan yang memang uh, lebih lebih memberikan uh, aspek kemandirian. Mandiri dalam artinya memang nanti ke depan nanti harus mampu seperti ini kapasitasnya seperti apa nanti harus ditingkatkan yang sudah ada bakatnya seperti apa tingkatkan keterampilan yang belum ada yang harus ditambahkan ya itu aja sudah ya. kalau menurut saya itu pesan-pesan saya selama saya juga nanti kenapa saya punya beberapa jaringan ya karena memang saya punya komunikasi yang menurut saya cukup saya bawa saya bukan orang pinter tapi saya berupaya berupaya untuk apa ya enjoy juga dengan orang nikmat saja dengan berbagai level. artinya dengan pimpinan enak, dengan orang bawah, orang satpam, orang tukang sapu, ya enak komunikasinya. jadi orang itu kita bisa. jadi kita hargai semuanya dari situ nanti. Kalau kita ini kadang ketemu orang sama orang misalnya orang bawah satpam dan sebagainya. kadang-kadang kita ngajak ngobrol, mereka sudah memberikan informasinya banyak di situ. banyak hal yang bisa kita dapatkan. jadi kita tidak hanya uh, oh ini empat jabat ya pasti belinya banyak enggak seperti itu kadang-kadang kadang-kadang mereka kan menyimpan menyimpan jaringannya kadang-kadang tapi orang-orang bawah ini yang yang yang mungkin merasa kita Oh ini paling orang-orang bawah ya hubungannya orang-orang -orang bawah ini enggak ada jaringan belum tentu juga belum tentu juga jadi kita harus kenapa jaringan komunikasi itu penting karena kita bisa mendapatkan jaringan dari berbagai orang berbagai sumber Iya jadi jangan memandang itu oh, pejabat banyak jaringannya. Oh, enak itu Mas ya? Oh, enggak. Saya pikir enggak. Kalau pengalaman saya lebih banyak kita komunikasi dengan orang bawah dan orang bawah itu ya merasa bahwa kita ini orang yang baik, orang enak komunikasi. Kalau ditanya uh, nyambung dan sebagainya misalnya kalau disuruh membantu ini oke okay, enggak ada masalah, ya pasti mereka akan bantu sebisa mungkin gitu loh. Gitu loh. Kalau misalnya seperti itu pengalaman saya hanya sekedar membagi pengalaman saya selama uh, sama Pak yang saya bekerja baik itu di dinas maupun sekarang di uh, kampus karena saya pengalaman saya di birokrasi dan di perguruan tinggi ya. Jadi ada perbedaan ya. Nanti kalau Anda masuk di birokrasi ada perbedaan sistem dengan yang ada di kampus nanti -nanti itu. Jadi cara berkomunikasinya, cara mencari jaringannya pasti berbeda demikian lagi mungkin nanti akhirnya masuk perusahaan saya juga ke perusahaan cara berkomunikasi juga berbeda ya dengan uh, karyawan yang lain ya udah penekanan saya itu di komunikasi jadi komunikasi mulai dari sekarang ditingkatkan di, di kali lagi uh, aku kira, oh, tipikal orangnya seperti apa sih gitu loh. ya apakah tipikal orang yang menyenangkan untuk orang lain atau tidak gitu itu saja Oke, okay. ada lagi? Jam satu ya Save dulu saya seaksinya Belum pernah ke visip ya ada di semua ya Saya di sekarang Belum pernah ke kampus ya Kampusnya Ya kayak gini Kapan-kapan lah main ke kampus Lihat, ya kita melihat Udah mulai ramai kok ini Ya, hmm dibuka segarnya yang masih terbatas tapi udah ramai di sini. Kalau kemarin-kemarin sepi nggak ada mahasiswanya. Sekarang banyak tuh banyak anak yang nyangkruk di sini. Ini saya di kantin tapi kantinnya masih sepi. Enggak ada yang jualan karena masih banyak belum ada. Oke, ada lagi enggak e pertanyaan? silahkan Cukup, ada lagi? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri ya untuk berguilan ini. Uh, jam berapa ini? Ya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Uh, terima kasih. Uh, mungkin ada salah kata dari saya, mungkin uh, mungkin ada salah apa, informasi yang saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada ya hal tersebut karena masih penuh dari saya. Terima kasih, semoga dari itu berikan kesehatan, keselamatan, kemudian kemudahan rezeki yang barokah bagi bapak ibunya, kesehatan selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih